guys welcome Troti di Barbar eh Trot tentu saja <laughs> anjay gg gg gg hari-hari kita akan berak akan <filt> hari ini kita akan Barbar -bar lagi ya guys ya tentu saja dimana lagi kalau kita mencari yang maxtrot maxtrot anjay semoga teman-teman semua berhasil juga mendapatkan maxtrot tentunya guys ya oke nggak perlu basa-basi coy kau banyak ngomong kok tempel yang pelaku nanti mari kita gas come on